Cinta ini takkan berpala sayang ku pastikan melayang yang ku saat merasa indah. semua hilang. Saat merasa indah Semua hilang dan usai Bila cinta ini ternyata Jangan engkau beri harapan Kau bersikap Seolah tentara jiwa ku namun apa? Ku saat merasa indah, semua hilang tanu saya bila cinta ini tanya tak jangan engkau beri harapan sudah cukup kini ku ku saat merasa indah semua hilang dan Kini ku sadari Terlalu cepat jatuhkan Hati Terlalu cepat jatuhkan